bener mas? mas, mampet mampet dulu mas, mampir, mampir. Mampir, mas. mas aku tau mas oke, siap oke, siap loh, tenang, mas, mas? oh, ini dapur mas, dapur oh. Cepot mas. Yo. Yo WhatsApp guys, jumpa lagi di Armaul Channel. Di video kali ini saya bikin video prank di omit TV lagi, prank pocong lagi guys yang empat kedua. Kalau kalian penasaran sama videonya. Langsung saja, tonton guys dijamin yang ini lebih gokil lagi daripada yang sebelumnya. Kalau nggak percaya, langsung tonton saja. Tapi seperti biasanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau saya upload video yang terbaru.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 halo bro Berapa? orang mana bro? Eh, mana, apa? apa? orang A -a. mana? mana? Cukja, Jogja, Jogja we, aku kelaten aku Hah? aku kelaten Jogja ini mana mas? Jogja, <coughs> bantul wala bantul ooo, oh, oh. kita mas? ngerti loh, aku kelaten lho, mas Oh, oh mas lagi ngapain mas, mas <coughs> oke okay, siap mas mas eh jangan aku mas <coughs> bercang, ya, kita, kita, kita, <coughs> <coughs> enggak, Mas ah, jangan bohong dong, Mas aku sendirian Mas, ini Mas sumpah eh hey, kalau kalau masnya kalau masnya bohong di belakangnya Masnya, Nanti iya, sumpah ala, Mas Aku merinding Mas malam Mas. Mosok Mas? Mas ya, pukusur, Masaklah, Mas Genet, ya, Mas Ngapusi lah. Alah. Mas. Mbak Asli ya mas. Ngalah, malang, nih, mas, mas, bahas liay, mas aku malah marahin merinding Mas Mas. Wis Mbak Asli ae Mas. Mas. Orang uh -huh. enggak, Mas. Enggak, enggak nyanyi. Mas, nyanyi, nyanyi. Aku request. Deni Caknan, halo Mas. Mas, Deni Caknan, Mas. Lost doll, lost all alah mas, saya cuma mas nyanyi saya mas Tidak, mas, sumpah oh mas nyanyi saya apa nyanyi eh, Lostal, mas e sumpah, umar... <coughs> oh, Lostal, ya, oh, oh. Uh -oh. Siap, yo Mas. Siap Mantap. Eh masuk tuh mas? coba tadi ya mas uh -oh. bentar bentar ini nomor aku <rupp> enggak mas Arfan siapa? Arfan. Arvan, Arvan, oke sebentar, nih, nyanyi nih ya mas, nyanyi nih ya mas, nyanyi nih, nyanyi. Lanjut sebentar lanjut Losdol Mas lanjut lossdol Mas yang <tuh> gimana tuh mas masuk mas aku sendirian loh mas oke okay, siap siap uh -oh. coba di video mas coba sampein video sampein video oke okay, siap yuk lanjut Losdol Wah ten kepala mau mas? mas eh jangan bercanda toh mas ojo guyon, mas ojo guyon, mas apa jangan mana mas? nih whatsappan sebagai tetani yang entet, tak nih. Bener, mas, Mas. Stauluh, mas. Maaf, too, lui, mas. mas aku toh, siap. Off, <ride> banan, siap. Tuh, si. oh, sudah... Mas masuk Mas. Wajib, mas <henti> nah, şimdi, oh. Ini dapur Mas dapur, oh. Sebotak tak ya, Mas. No. Si. Dia enggak ngerango-rango, enggak-enggak, enggak perlu sungguh. Mas. Nek iki, Mas. Oh, uh, mau ning ngono iki, ono-ono. Oh, mani Eh, ora Mas. Eh. kok lampu mati deh Mas. Apa? <tuk> mantul sekali mantul <tuk> itu berarti apa nya di youtube enggak fauzi, fauzi, fauzi mantul gimana? fauzi uh, mantul oh, itu mas oh, Yoi. Sebelumnya